untuk mengawali perjumpaan kita persahabat ya... ...kalian pastinya sudah menyaksikan acara press conference... ...Welcoming Dangdut Akademi 5. Karena persahabatnya sudah dipastikan... ...Bunda Lesti dan Papa Bilar akan hadir... ...akan tampil di acara The Akademi 5... ...yang akan tayang di Indosiar. Lesti sudah dipastikan menjadi juri... ...dan Papa Bilar sudah dipastikan juga... Akan menjadi host di acara The Academy 5 Tetapi yang bikin surprise persahabat Ternyata Abang L akan ada peran juga di acara tersebut Ini langsung disampaikan oleh Ibu Siwi Dalam press conference welcoming The Academy 5 Masya Allah banget ya pokoknya Abang Fatih Ini akan ada peran di acara tersebut Momen ini diunggah kembali oleh akun Leslar Komik. Banyak tanggapan komentar dan respon yang diberikan Dari akun, Zahmi Kui mengatakan Abang gak perlu diapa-apakan Bu Siwi Cukup dudukin aja di meja juri Kasih Mik, pasti heboh tuh sama ocehannya Dia bisa jadi MC, peserta, dan juri sekaligus Wow, ini cute banget persahabat dan kebahagiaan pun bertambah saat Ibu Siwi memang menyampaikan secara langsung Bahwa Abang Fati tentu akan ada peran di acara tersebut Dan pasti bakal ada kejutan spesial untuk kita semua Berikutnya bersama di simak juga Ini tentunya kebahagiaan yang kita dapatkan momen saat Bunda Lesti tiba dan salim kepada Pengisi acara tersebut Salah satunya kepada Dewi Persik persahabat ya Salim tangan Bunda Lesti menunduk dan langsung cium tangan Dewi Persik Masya Allah, etitude yang sangat luar biasa Sopan santun yang selalu dicontohkan oleh idola kesayangan kita Disimbang juga di kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini Masya Allah, ayat kesayangan, kesayangan Mimin luar biasa. Idola kesayangan kita bersahabat. Inilah kebanggaan dan pastinya kebahagiaan yang kita dapatkan. Masya Allah luar biasa. Di ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari akun Nur Cahaya 2525. Di situ mengatakan, Masya Allah, itulah salah satu. ...yang membuat banyak yang sayang sama Bunda El. Attitude dan sopan santun yang sangat baik... ...dicontohkan, diperlihatkan oleh Lesti maupun Rizky Bilar. Kemudian persahabat disimak juga... ...ini momen dimana Bapak Bilar persahabat ya... ...mengelus kepalanya Bunda Lesti. Ah, cute banget. Pokoknya ini bahagia sekali... Momen yang sangat romantis Momen yang sangat luar biasa Tertangkap kamera Bunda Lesti Kejora dielus kepalanya oleh suami tercinta Kita lihat juga momen ini diunggah kembali oleh akun Sabar Doting underscore Leslar Kita lihat bersama di kalimat caption yang dituliskan Dielus sama lakinya Sekali lagi happy milat ya gelis Makin bahagia dan makin banyak yang sayang Amin Kemudian bersama disimak juga Tentunya vlog terbaru kita dapatkan Yang sudah disuguhkan lewat channel youtube Lesar Entertainment Momen ketika detik-detik Lesti Kejora Mendapatkan surprise kejutan spesial di hari ulang tahun Bunda Lesti yang ke-23 Dari sahabat dan suami tercinta Papa Bilar yang belum mampir silahkan langsung cus ke channel Youtube Leslar Entertainment Karena vitamin bahagia Momen ketika Bunda Lesti dikasih kejutan oleh Papa Pilar Dan sahabat-sahabatnya sudah disuguhkan Mudah-mudahan Leslar Entertainment terus berkembang dan semakin sukses Amin Kemudian bersahabat Bumi juga akan mengingatkan bahwa besok hari Sabtu Tanggal 6 Agustus 2022 jam 19.30 waktu Indonesia Barat Bakal ada acara Lapor Pasidak Bandung Day 2 Kebetulan Rizky Bilar menjadi bintang tamu di acara tersebut Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan dan kabar baik Serta kabar gembira yang disuguhkan oleh Rizky Bilar di acara tersebut dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan cidokan vitamin terbaru sore hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Riva TV yang akan selalu menggambarkan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.